Halo guys, welcome to channel Darkoreo Blue Di video pertama saya ini, saya akan mereview game yang paling populer di seluruh dunia Ya, tak lain tak bukan yaitu GTA 5. Di sini saya sudah memasang mod GTA 5 yang membuat game ini menjadi mantap GG dan bagus Tidak seperti game yang nomor satu di Play Store Mod yang saya pasang ini mulai dari visual sampai mod skin yang imut lucu, dan juga menggemaskan. Tak hanya itu, saya akan kasih lihat kalian semua betapa bagusnya pemandangan San Andreas mulai dari kota Los Santos, hutan-hutan yang hijau, pantai yang indah, gurun-gurun yang kuning, sampai gunung yang sangat natural. Oke guys, tanpa basa-basi Marki Chop lihat gameplay GTA 5 nya Oke okay guys, saya juga akan mereview mobil DLC GTA Online, yaitu RT3000 yang di real life-nya saya belum tahu, jadi mobil ini seperti mobil JDM kebanyakan lainnya, dan yang paling kusuka di mobil ini yaitu atapnya bisa naik turun seolah-olah mobil ini seperti mobil premium, tak hanya itu, dengan modifikasi yang paling mantap dan livery-nya yang cantik membuat mobil ini menjadi mobil favorit saya, suara di mobil ini juga terdengar sangat gagah, pokoknya mobil ini paling GG titik tanpa koma tanpa baso I think I'm fine Oke okay guys, kita sudah berada di Mount Chiliad. di gunung ini, pemandangan seluruh area San Andreas terlihat di Utipul. kita bisa lihat di sebelah situ, ada kota Los Santos yang sangat jauh dari gunung ini, saking tingginya gunung ini kita bisa melihat pemandangan awan yang cantik, serta seluruh daerah San Andreas bisa kita lihat dari Mount Chiliad ini. Kita loncat guys, we eat, kita terbang dari Mount Chiliad yang sangat tinggi ini jangan lupa parasutnya guys biar nyawa kita awet 9 Ya udah, kita akan memunculkan mobil favorit kita. Tada, sudah jadi. Ayo kita balik lagi ke rumah kita, guys.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 Season. Not for long, just a time, just like another season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 Nothing Like never fading whisper in the breeze, oh, we will keep on changing Oke okay guys, kita sudah nyampe di rumah, jadi itulah review mod dari saya. Mohon maaf kalau ada yang kurang atau ada kesalahan di video ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa subrek channel ini, Hatur Nuhun, Salam Tim Celup.